Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam santri, salam mondok Kembali lagi di channel youtube Ponpes Kempek di sini saya Hania Andriani Untuk memberikan informasi tentang barang apa saja yang harus dibawa Dan tidak dibawa di Pondok Pesantren Putri Aisyah Kempek ini Jadi untuk mempersingkat waktu langsung saja Yang pertama, baju kemeja. meja Di sini kita pakai baju kemeja yang modelnya itu tunik ya, agar e, menutupi bagian depan dan belakang gitu. Dan kalian perlu bawa empat kemeja saja. Terus lanjut yang kedua yaitu e, kerudung segi empat. Di sini kalian boleh membawa kerudung segi empat warna apa aja, asalkan kalian membawa yang empat aja ya, nggak usah banyak banyak. Lanjut lagi. Yang ketiga yaitu kaos panjang. Nah biasanya kalau kaos-kaos panjang seperti ini digunakan untuk tidur. Dan ini juga terserah, terserah kalian mau warna apa aja. Jadi uh, ini tuh kalian cuman perlu membawa empat kaos saja. Kalau misalkan kalian pengen bawa baju tidur juga gak apa-apa. Seperti kayak gini. Style, kayak misalkan celananya. Terus bajunya juga. Misalkan kaosnya kalian bawanya 4 baju tidurnya bawanya satu gitu. Lanjut, yang keempat yaitu sarung. Nah di sini kalian e, boleh memakai sarung yang bahannya kasar atau halus, asalkan jangan sarung laki ya. Dan kalian perlu bawa empat sarung saja, jadi nggak usah banyak-banyak. Lanjut, di sini juga ada. Uh, kerudung wajib Nah kerudung wajib tuh kayak Warna hitam Terus ada warna putih juga Dan warna coklat Nah biasanya kerudung-kerudung seperti ini uh, Sering dipakai untuk Madrasah Sekolah atau acara-acara tertentu Jadi kalian ini Perlu banget loh kerudung ini nih Karena penting banget di pondok tuh ya guys Jadi ini juga ada uh, Baju putih Gunanya untuk cadangan Biasanya ini tuh gunanya untuk uh, madrasah dan bahannya tuh tunik ya. Kalau misalkan kalian pengen bawa baju putih yang kayak sekolah tuh baju sekolah juga apa-apa Dan kalian cukup bawa satu aja. Lanjut, di sini juga ada handuk. Ini juga terserah kalian mau warna apa aja, asalkan handuknya bawanya satu aja ya. Terus, di sini juga ada Uh, hoodie, atau sweater, atau jaket, atau baju yang bahannya tebal, intinya. Nah, ini tuh gunanya kalau misalnya kalian lagi kedinginan di pondok, ini tuh berfungsi banget buat menghangatkan tubuh kalian, jadi ini penting banget menurut saya. Oke, okay? jadi lanjut di sini juga ada uh, selimut. Ini juga kalian perlu bawa satu aja selimutnya, terus ada juga bantal. Nah, ini juga bantalnya kalian bawa satu aja. Kalau misalkan kalian pengen bawa kasur, kata saya nggak usah bawa kasur karena di Pondok Pesantren Putra Aisyah ini sudah disediakan. Jadi kalian nggak usah repot-repot bawa kasur lagi, oke? Okay? Jadi lanjut ini juga ada perlengkapan ibadah. Nah, perlengkapan ibadah seperti apa, Mbak? Nah, di sini juga ada kayak kena uh, terusan. Di sini contohnya warna putih ya. Konsen kalian warna pengen mukena yang berwarna juga nggak apa-apa asalkan mukenanya itu terusan Tunggu kayak gini jadi di pondok tuh di pondok pesantren putra itu nggak boleh potongan mukenanya kalian cukup bawa satu aja untuk mukena di sini juga ada dalaman kerudung dan dan di sini e, kami pakai e, kerudung untuk dalaman ya kalau misalkan kalian bar, ribet ah langsung ciputnya aja nggak apa-apa kalian juga bawa satu itu terus di sini juga ada sarung sholat Nah, gunanya sarung sholat tuh kalau misalkan kalian lagi uh, Pakai sarung sehari-hari kan takut kotor, takut terkena najis Jadinya, sarung sholat ini penting banget ya Terus, kalian juga harus membawa sejadah Karena kalau misalkan sholat tanpa sejadah itu mungkin rasanya nggak enak banget Jadi kalian harus bawa satu aja <laughs> Jadi, uh, di sini juga kalian perlu bawa uh, tasbih atau majimu. Nah, kayak gini Kalau misalkan kalian baribet Gak usah apa di pondok aja belinya ada soalnya di pondok juga tersedia koperasi yang betul-betul lengkap banget gitu ya jadi kalian juga boleh beli di koperasi dan untuk e, perlengkapan sekolah seperti kayak buku pulpen pensil penghapus intinya lengkap kalian bawa dan sepatu kalau masalah seragam jangan khawatir karena di pondok pesantren putri Aisyah itu sudah tersedia jadi kalian nggak usah ribet-ribet bawa seragam lagi ya dan untuk barang-barang e, yang tidak boleh dibawa ke pondok tentunya pastinya HP HP, make up yang berlebihan, terus e, perhiasan juga berlebihan, terus barang-barang elektronik gitu ya Oke sekian dari saya, mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati e, Semangat untuk santri baru, terus wujudkan mimpimu dan jangan menyerah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh